assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada servisan Oppo A3s pasang LCD yang lagi viral kita mau coba ya Telim dulu dan jangan lupa di di dikirim bagian bawahnya aja sedikit ya usah yang udah usah banyak-banyak kita tes hasilnya apakah dengan cycle yang lagi viral ini apakah bagus atau tidak kita coba pasangannya juga bagus pasang Kita ingat, aku karet. Udah selesai ketunggu kita tunggu hingga kering. Sampai benar-benar kering, helmnya nah, udah kering. Sekitaran 20 menitan, ya, tergantung kitanya. Lanjut pasang casing. Saya hidupin dulu ya, lihat hasilnya udah keluar, rupanya bagus. Jangan lupa lemnya dibersihin, ya, bekas lemnya.